Jika, pergerakan emas harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.757,65 sampai 1.753,16 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas 1.770.20%. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1753.16 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1745.85. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212